Saya Muhammad Majid Haseja, salah satu anggota dari komunitas di Maros yang beralamatkan di Jalan Gombongking, eh, Lorong 2, Kabupaten Maros. Oke, jadi di sini ada eh, Gappe jenis Red Dragon yang insya Allah sudah bisa dibawa jajan atau jalan-jalan ke Ranakkonteng, Om. Jadi untuk kriteria pemilihan Red Dragon yang itu pertama ada pada bentuk ekor. Jadi bentuk ekornya itu setengah lingkaran, ya, Om. Tengah lingkaran, tulang pertama atas dan bawah itu harus simet dong. dia lurus, tidak boleh ada lengkungan atau cekungan pertama, kedua bukaan ekor itu harus nungguinnya. kita pindahkan di tengah segmen ya jadi bagi teman-teman yang masih penasaran atau ingin tahu kelanjutan dari kriteria kelas Half Moon silahkan menonton video berikut ini jangan di skip ya takutnya ada bagian yang terlewatkan yuk yuk <tuk tangan> beda. Ya, jadi kita uh, review farm Moteng saya lihat di sini ada angkanya, satu, dua, tiga. Iya sengaja kita kasih angka untuk lebih memudahkan pemindahan ikannya. yang pertama itu ada Red Dragon, ya. Kedua juga Red Dragon, ya. Yang ketiga juga sama tetap Red Dragon. Oh, Red Iya. Keempat juga Red Dragon semua. Red Dragon ya. Ini juga Red Dragon lima lima kenam dan keenam juga kosong itu sekarang kosong tapi akan isi juga sama redbreton satu sampai enam redbreton semua 5. kalau 5. saya lihat juga jumlahnya itu cuma sedikit juga cuma dua dua ya jadi di sini kita lebih suka atau lebih dominan ke redbreton ya kita isi dua ekor atau trio itu karena uh, kita jaga pertumbuhan ekor kita tidak kasih padat karena ya. takutnya dia berantem, bisa sobek ekornya nanti hmm. jadi semua dragon ini 1-6, untuk persiapan kontes? Insya Allah oh. sama bahan untuk kontes luar biasa ya lanjut ini ada pedang hmm. ini juga masuk kontes? oh tidak om <laughs> ini pedang Red Samson, layer tile jadi ini hasil cross breed kita sendiri hmm. Dari Simpson normal yang ekornya pedangnya cuma satu kita silang sortir terus sampai dapat yang nya ini retailnya ya. Oh, jadi selain gupi ada juga jenis lainnya? Ya di sini ada pedang, ada molly, ada pelapis, mas koki Iya. Oh banyak ternyata di sini. A, iya. Saya pikir cuma gupi banyak, ya. Selama Sa itu berhubungan dengan air, insyaallah. Oh, main juga, main juga, karena kita hobi semua ikan. <laughs> oh, sayang ini kalau cuma review satu kali saja. Uh. Kita ke. Nah, dari sini kita masuk untuk jenis molly nya om ya. Ini molly uh, ke... sangkis. Iya. Di 13 ada MOLLY BLACK GOLDEN yang short body yang body baik kuningnya Hitamnya juga pekat ya? Ya lumayan om Tapi di HP saya kurang kurang kuning emas sampai <laughs> <laughs> nya jelek ini Ini dia masuk di kategori apa ini? Dia masuk di kelas... Black Mouse, Solid. Ah, big solid. Tail, ya. Kali oh. ini sudah open ya, om, Dia masuk di Big Tail. Bukan Delta? Bukan Delta. Tapi dia Big Tail, ya? Iya. Big... Bedanya dik Delta sama Big Tail apa, kau? Delta dia bukanya sampai 90 derajat akan yeah. big tail 90 sampai 110 derajat. Oh berarti itu tuh standar om? Iya yeah. Ada snake skin white rotel. Ini ada red dragon rontel apa yang membedakan Red Dragon Rontel dengan Juve Dragon? Kalau saya pribadi om untuk Juve Dragon dan Red Dragon Rontel itu pertama pada ekor pasti jelas kentara karena untuk Juve Dragon lebih bukan ekornya lebih besar sedangkan Rontel ya agak kecil. Iya. Terus yang lebih membedakan itu dorsal. Oh apa bedanya om? Kalau untuk dorsal Rontel Dragon dia memanjang om ke belakang. Oh, long. Long sedangkan eh, Dragon dia big dorsal Mantap. barangkali ada gapi yang menjadi favorit atau menjadi tren andalan di film ini. Jadi di sini kami uh, memiliki beberapa serang andalan Yang pertama itu style dulu yang kedua Solid, dan yang ketiga itu Redragon. Itu juga untuk dijual? Iya untuk dijual. Loh. Jadi kita jual juga untuk bahan kontes. Jadi hmm. kalau memang ada teman-teman yang minat bisa silakan. Apakah hanya tiga jenis itu saja atau di luar dari jenis itu? Kalau untuk penjualan di kontes bahan untuk kontes itu cuma tiga jenis. Red Dragon, Sky Blue, dan Black Moscow. Ada mungkin range harganya om? Kalau range harga kami sini 50 up 50. Itu sudah dapat kualitas kontes om? Kalau itu kualitas kontesnya belum bang. Oh itu iya. Kalau kualitas kontes itu ya 200 ke atasan Untuk ukuran iya. dewasa? Ukuran dewasa Atau kalau untuk remaja? Remaja ada sekitar harga 150-an iya. Up Up ya. biasa Mungkin bisa diajar om? Bagaimana membedakan ikan yang bisa dibawa kontes atau tidak? Untuk ini dulu om. ya. Black Moscow atau untuk mostonya ada di sini. Ya. ya jadi kita diajarin. Nah, om, kita sharing-sharing ya, Om. Ya. Pasti sudah jago ini apalagi banyak tropinya. Juri di lagi. Kasi, dekat kat, kat. <laughs> Ya. Kalau ini sudah memenuhi kelayakan standar kontes. Kalau ini uh, alhamdulillah saya pribadi Om sudah, cuman dia sudah sakit kemarin. Yeah. Jadi ekornya agak ada coakan ya. Iya. Oh, yeah. Ekornya agak ada coakan. Untuk uh, ya solid seperti ini yang menjadi penilaiannya apa om penilaian pertama itu warna om jadi dia harus pekat hitamnya pekat keseimbangan antara warna badan dorsal dan ekor itu harus pekat kan biasa kalau black Moscow itu kan om ada di bawahnya perut warna putih ya tidak. apakah itu pengurangan poin oh, atau itu, tidak ada masalah itu bukan pengurangan poin om oh ya untuk black Moscow sendiri Ya, cuman kami di sini, uh, Black Moskownya ada yang full sampai ke perut, yeah. ada juga yang masih agak keputihan di bawah perutnya. Warna putihnya masih ada. Yeah. Selain warna tadi, yeah. ah, selain warna yeah. uh, bentuk ekor juga jadi salah satu standar atau poin besar yeah. uh, sesuai standar Gupi Nasional Indonesia. Yeah. Itu harus si delta, yeah. dan lancip. Untuk uh, tipikal dorsal, long. Long, ini long sudah dorsal. big dorsal tolong long? Ini long dorsal. Long, long dorsal. Iya. Untuk ekor yang delta, hampir sama semua standarnya. Uh, halmun yang berbeda. Oh, bisa diperlihatkan juga caranya? Halmun bisa. Ah, mantap ini. Kita langsung diajar, diajar langsung sama pemain kontes Ini ada uh, gapi jenis red dragon yang insyaallah sudah bisa dibawa jajan atau jalan-jalan ke ranagonte jadi untuk kriteria pemilihan red dragon yang itu pertama ada pada bentuk ekor jadi bentuk ekornya itu setengah lingkaran ya om setengah lingkaran, tulang pertama atas dan bawah itu harus simetri, Om. dia lurus, tidak boleh ada lengkungan atau cekungan pertama, kedua Bukaan ekor itu harus terbuka lebar Ekornya tidak boleh ada lipatan Atau ngerostel Karena rata-rata Red Dragon ketika dia sudah mencapai usia Empat bulan up itu Risiko rostelnya itu besar Itu menurut saya pribadi om Kalau corak badan no? Kalau corak badan itu sebaiknya Sebaiknya sampai ke pipi <tuk> Dan juga corak harus halus, rapi, seimbang dengan dorsal, badan, dan ekor. Jadi sini kami menggunakan filter semi-under gravel yang campuran dari batu karang jahe, pasir malang, dan spon. Oke, jadi kita di sini menggunakan mesin Resun LP100 yang kita bagi menjadi 150 mata. Muat, sanggup, hmm. sanggup, oh. jadi kita di sini ada yang menggunakan tank, kita tank, gabus, dan kolam. Kita bagi, cuman satu mesin. Ini mesinnya harga berapaan? Kalau sekarang barunya mungkin sekitar 1,7-an. Tapi Bawa harga 2 juta lah tapi sudah puas pemakaiannya? Alhamdulillah sudah puas, sangat puas. Sudah puas. Nah, sudah bertahan sampai berapa lama? Kalau sekarang kita gunakan sudah kurang lebih 3 tahun. Jadi, kami di sini menggunakan kerang yang sebagaimana digunakan pada ting system kita gunakan cuma untuk penisian. Penisian. penisian. penisian. Untuk pembuangan air tetap kita menyipon om. Tetap kita menyipon. Kenapa kita tidak membuatkan pembuangan di bawah? Pertama itu karena Bajet, budget yang lumayan. Kedua, karena pada dasarnya nanti tetap kita akan menyipun. Jadi kita pakai di sini gabus sebagai tandon. Oh, wow. Biasanya teman-teman pakai akuarium untuk mengisian dana pengeluaran itu kita pakai gabus. Kita oh, pakai yuk. gabus, kita kasih keran, kita kita kasih keran buka tutup untuk pengisian. Nah. Oke. Okay, jadi setelah di kita akan keluar di Pamodoro. Oke. Okay. Di ikan pedang, ikan pedang. Jadi kalau sudah panen dari gabus saya simpan di sini. Sekali angkut. Jadi di sini sudah tongjam, sudah tong. Kemarin diangkat di sini juga. Nah, tinggal beberapa ekor kalinya. Habis juga ya? Iya. Sampelnya kayak begini Om Iya nih. Cantiknya dia ya. Dia warna hitam ke merah merahan Harga berapa? Kalau ini harganya dia sama Harga Rp3.000 Untuk size induk? Iya Rp3.000 sampai Rp5.000 Ecer partai Partai Ini kenapa airnya warna hijau om? Karena dia kenal <laughs> <langsung> matahari, <laughs> matahari langsung <laughs> <laughs> Bagus kayaknya air Eh Kalau untuk ikan bagus om Untuk kesehatan ikan bagus, tapi untuk pandangan dia agak kurang oh, iya. Kalau untuk air hijaunya, karena ikan kita lihat jelas Tapi untuk si ikannya bagus, karena sehat semua ini kenapa dikasih tanaman air seperti ini supaya airnya lebih sehat segar kalau saya begitu konsepnya lebih suka kalau dia ada tanaman airnya hmm. ikan apa sih sama ikan pedang molly tapi yang short long, -long body berapa nih, kalau ini, Kali ini saya jual <laughs> indukan. Oh, indukan, kalau bayinya apa? nya berapa ya? Kalau untuk penjualan Rp 1.500.000 oh. untuk usia 3 bulan, Rp 1.500.000.000 Iya. Oh, yeah. Apa namanya? Molly sangkis juga, Sankey. ya? Cuman yang long body, long body. Oke, okay. cantiknya dia. Lepas berapa nih om? Sama nih, om kalau untuk indukan, saya indukan lima ribuan partai. Kalau untuk remaja seribu lima ratus sampai harga tiga ribuan. Oke. Ikan apa nih om nakip? Oke jadi di sini ikan mas koki. Mas koki, koki tri-color. Ya. Sini. ini pejantannya cara membedakan jantan sama betina itu bagaimana nah kalau untuk saya pribadi cara bedakan jantan betina itu ada sama sirip dayung Yang mana tuh sirip dayung yang ini iya nah kalau untuk si jantan kalau untuk si jantannya sirip dayungnya itu dia lebih kasar oh harus diraba iya harus diraba untuk tulangan pertama dia kasar sedangkan hmm. betina dia halus hmm, tidak bisa dibedakan kalau dari tampilan saja dia. kalau dari tampilan bisa asal dia posisi ikannya ada di dalam akuarium oh, dengan ya, dengan membedakan juga sirip dayung tulangan pertama untuk si jantan dia besar sedangkan untuk betina kecil ini okay. terkaler kenapa ada yang putih seperti ini kalau untuk putihnya seperti ini kayaknya dia gagal mutasi ya Yeah. jaga kalimat mutasi jadi nanti anakannya itu ada yang putih polos yeah. ada yang hitam polos ada yeah. yang kuning yeah. kalau di sini selain ikan pelati, uh, ikan ini ikan. semua farmnya untuk apakah untuk jenis kenapa uh, di sini saya campur campur Ron. ada untuk dapi yeah. ada pelatih ada pedang ada maskoki oh campur yeah. kalau maskoki itu saja tadi maskoki ini anakannya dari sebelah sana oke okay. Terus yang di sini cendolan no? cendolan cendolan ya. cendola dari jenis untuk... gapi gapi begitu di sini sama di sini jadi hasil sortiran yang tidak layak saya simpan di sini untuk dijual kembali ke anak-anak kecil laku alhamdulillah laku karena anak-anak di sini juga banyak yang datang mencari kan hmm. untuk ya penghias hias akuarium yeah. Harga berapa itu kalau cendolan? Kalau cendolan saya di sini harga 1000 2000. <tuk> <tuk> jadi di sini kita punya kolam terpal sejumlah 1 5 6 7 8 9 10 11. Itu pencetak cuan Pencetak cuan, <tuk> <tuk> Masuknya bagaimana itu? Masal Kita masal di sini Oh, masal. Kita masal untuk mengisi bangsa pasar di ya. Jadi di sini fokus sama dengan ikan jenis molly, pelati, dan pedang. Campur saja masal jadinya. Campur. Selain di sini ada kalau lagi farmnya om. Uh, ada om. Di samping. Oh mau hujan juga ini. Ya, di di samping home. mana outdoor juga kah atau indoor? Uh, semi indoor om. Semi indoor. Sekitar. Indah kenal nih. Nama apa? Nama-namaan. Maaf lagi HP. Amat. Amat, amat, amat. <laughs> sama om Gupi juga toh eh, kalau di sini sama om untuk gapi pelati juga ada pedang juga ada mudi juga ada cuman Cuma. untuk gapinya di sini kita fokuskan dengan betinaan kita betina fokuskan ya betina jadi betina kita simpan di gabus jantannya kita simpan di tank oh, ada kebedaannya om kalau ditaruh di gabus sama di tank kalau saya pribadi om di kamnya kalau kan pribadi lebih menyimpan betina di di gabus tujuannya untuk mengejar size mengejar size? size untuk apa itu? Uh, betina supaya anaknya nanti lebih banyak oh iya iya karena ukuran betina semakin besar semok semakin bagus selain mengejar size, apakah ada tujuan lain? Uh, tujuan lain untuk mengejar size sebenarnya itu rahasia dapur kita ya om tapi hmm. untuk teman-teman Goofy Lovers Sulawesi uh, salah satu tujuan kita di disini menyimpan betina hmm. anti gabus itu untuk persiapan kontes. Kontes lagi? Kontes. Karena kita di Umi Guppi lebih suka juga ya, lebih suka mengisi kelas female open. Hmm. Dan Alhamdulillah beberapa kontes uh, Red Dragon yang sering ambil. Dragon juga. Red Dragon juga. Montok-montok semok-semok. Montok, montok, nah itu dia, Om. Rubusnya kita simpan di gabus yeah. supaya dia ukuran panjang dan montok. Hujan, Om, di luar. Hujan, Om. Jadi masih ada lagi, Om? Kaum? Alhamdulillah sampai di sini, Om. Oh, iya. Oke Om, terima kasih sudah mau di review FAM-nya Selamat datang, Om Sungguh sangat mengecewakan, Om <laughs> Kenapa baru kali ini saya ke sini untuk review FAM-nya? Ya, yeah. <laughs> iya, kita lama di kontek, Om Iya, suaranya Mudah-mudahan lain waktu saya bisa ke sini lagi, Om Insya Allah, di nantikan iya, kedatangannya Bisa, perkenalkan diri dulu, Om Oke, jadi perkenalkan di belakang ya. <laughs> ya Bapak, <laughs> Oke, jadi uh, Nama saya Muhammad Najib Rasegah Salah satu anggota dari komunitas di Maros yang beralamatkan di Jalan Gombu Runcin, uh, Lorong Buah, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Facebook, IG, uh, Facebook itu Nakip Asegaf, Instagram itu umi Gutifam. Jadi untuk mengetahui atau mengupdate jenis-jenis ikan kami, itu ada di Facebook dan Instagram. WN? kalau ya nanti ada di bawah sini. And siap. Tidak tahu <laughs>